Terima kasih kepada masyarakat Yang sudah memberikan dukungan kepada saya 10 tahun menjadi Ibu Dan 10 tahun itu tidak cukup Untuk memberikan pelayanan yang terbaik nasibnya sebanyak PR-PR Yang harus kita ke depan. Mudah-mudahan Nanti mereka berdua terpilih Bisa menyelesaikan PR kemajuan, perkembangan, infrastruktur di Kalimantan Barat ini sudah mulai membaik. Lah. Artinya beliau memang sosok seorang pemimpin yang bisa diandalkan.